Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jumpa kembali dengan channel orang Garut Sebulan C. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat dan dimurahkan rezeki. Eh, seperti biasa, saya coba untuk berjalan-jalan, untuk jalan-jalan lagi, mencari spot-spot yang indah untuk dieksplor dari kampung, ya, supaya tidak penasaran atau tidak. Tersita waktu Kita ikuti jalan-jalan kami Selamat menyaksikan Sahabat, ini saya sedang berada di salah satu kampung di mana di sini ada dua buah batu. Menurut mitos ini peninggalan makhluk-makhluk eh, halus katanya. ini informasi dari salah satu warga. Jadi jurik nanggung batu keburangan, tinggal. Buat kita nikmati dari atas batu pemandangannya, supaya lebih jelas dan lebih indah. Kita let's go, naik-naik ke puncak batu. Fab Aris ah ini juga banyak batuan-batuan yang sangat besar kurang lebih ada 4 ya. Kalau ke sana tuh banyak di sana. Ini 1 2 sini lagi ada nah. Ya, kayaknya setengah lah uh, ketinggian batu katala, cikalatanya Video ngebolangnya e, cukupkan dan mudahan bisa mewakili e, untuk menikmati keindahan-keindahan e, alam pedesaan. Terima kasih. Jangan lupa didukung dengan cara di komen, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.